Halo sahabat semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi tentunya di channel kesayangan kalian. Oke, seperti biasa di sini gue bermain di game Play Pragmatic ya. Di sini gue main di Zeus dan gue langsung start aja di turbo 10 kali ya. Oke. Dulunya di sini gue pemanasan-pemanasan dulu ya bestie. Kita spin-spin manja dulu aja ya. Main santuy aja, oke. Okay, kita lanjut lagi di sini, di spin cepat lewati layar 20 kali ya. Sini gue main di 3000 DC aktif ya, Besti dan gue bawa modal 60 ribuan aja. Ya, mudah-mudahan sih di sini gue bisa dapetin cuan-cuan yang mantul ya. Aduh, kita lihat aja sama-sama, pasti buat teman temen semuanya. Jangan lupa untuk simak-simak terus video ini ya. Jangan di skip, biar gak ketinggalan info-infonya Oke okay. Wow ini mantep banget jam pasirnya konek dong trot lagi mam. mam. oke okay, 381.000 sensasional ya luar biasa sih ini mantep banget cuy baru main udah langsung dapetin profit ya Wow ini nikmat mana yang kau dustakan lah ya, oke okay. kita lanjut lagi di sini, cocol-cocol -co di spin turbo lewati layar 10 kali dan gue udah naikin bednya di bed 6000 DC masih aktif ya, oke okay. yang pasti buat teman-teman jangan lupa untuk dibantu support channel ini di like, comment, share dan di subscribe tentunya ya, jangan lupa juga untuk aktifin notifikasi lonceng karena ini paling penting banget jadi buat kalian itu nggak ketinggalan ya. Uh, untuk info infonya dan kalian dapetin notif terus dari gue setiap hari. Ups, kita nyocol-nyocol santuy ya, gak usah terlalu nafsu juga, gak usah terlalu brutal mainnya ya. Pokoknya buat teman-teman yang mau main, main santai aja, main enjoy, Di bawah ngopi, udut ya, biar lebih nikmat sayang ya. Gak usah yang terlalu serius juga untuk uh, bermain di game slot Online ini, karena kan... Di sini juga kita nggak tahu ya, apakah dapetin profit atau sebaliknya. Jadi, Emerald ya Gue sih hanya untuk sekedar dinikmati gitu ya, untuk hiburan-hiburan semata, hanya untuk sekedar heaven heaven mengisi waktu luang, apa sih kalau misalnya kita lagi gabut atau jenuh? Ya, it's okay sih nggak masalah ya sesekali gitu. Uh, dikasih skater Oke, okay. okay, kita gas kan dulu ya, mudah-mudahan sih ya, hasilnya memuaskan. Ya, aku buat teman-teman. Jangan lupa, ya, jangan pernah dijadikan game ini sebagai pendapatan utama kalian, ataupun sebagai mata pencarian sehari-hari. Ya, oke, okay. jadi di sini tuh kita hanya untuk senang-senang. Ya, it's oke, okay, nggak masalah cari cuan teman ya, karena memang, ya, di sisi lain, untuk hiburan ya, kita juga cari cuan tambahan. Nggak masalah, ya, bernama-nama uang jajan kita. Yang penting ingat ya, enggak usah terlalu terbawa hawa nafsu apalagi terbawa emosi ya dalam bermain karena takutnya nanti kalian terlalu gitu dan ya malah kalian yang akhirnya hasilnya terlalu ya mengecewakan begitu. Karena memang ya di sini namanya permainan ya, pasti ada menang kalah. Jadi ya hanya sekedar untuk eh uh, Dinikmati saja, gitu ya, besti. Oke, okay, dan btw, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar, pastinya, ya besti. Dan di sini, gue share pola-polanya. Mudah-mudahan sih, ya, semoga mudah dipahami buat kalian, khususnya para slottermania. Dan yang pastinya juga, semoga pola-pola gue ini bisa membantu dan bisa bawa hoki juga buat para slottermania. Oke. Okay? nice 199.000 ya, yeah, nggak masalah sih tipis-tipis aja, nggak masalah ya Besti, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Oke. Okay. Uh, terus apa lagi ya Besti? Oh untuk RTV nya di sini buat kalian sebelum bermain atau kalian yang mungkin yang sudah terlanjur bermain ya, ini gue bicara yang sudah terlanjur bermain. Jadi buat kalian yang belum mending gak usah, oke? Okay. Uh, jangan lupa wajib cek RTP dulu ya, wajib cek RTP dulu supaya kalian lebih mudah untuk cari game gacornya dan pastinya kalau misalkan kita main di RTP tinggi itu memungkinkan kita untuk bisa dapetin profit yang lebih tinggi lagi begitu ya sayang, lanjut lagi nih kita gaskan gaskan di spin turbo lewati layar 20 kali di bet 12.500 Oke, nah pastinya disini gue bermain di situs Permen 138 ya Yang pasti situs ini tuh rekomen banget anjay Dapatin lagi skater gratis, kita gaskan dulu ya, besti Oke, okay. pokoknya buat teman-teman yang mau join bareng gue sini di Permen 138 boleh-boleh aja ya Untuk link gacornya nanti gue akan taruh di tim komentar Biar ya, kalian bisa langsung join aja, oke? Okay? Eh sih, ya semoga apa yang gue bagikan ini pola-polanya, info-infonya atau bocoran-bocoran tentang slot gacornya di sini bisa bermanfaat, bisa membantu kalian juga untuk dapetin join-johnnya. tapi ingat ya, jadikan ini untuk sekedar hiburan-hiburan saja, jangan pernah dijadikan sebagai mata pencarian sehari-hari, oke? Okay? yang mau join silahkan join dan yang belum terlanjur bermain, yang belum pernah, mendiga usah ya dan pastinya ini hanya untuk usia 18 tahun ya buat teman-teman yang merasa belum cukup umurnya di skip aja atau gak usah ditonton videonya kalau lewat di beranda kalian oke okay? lumayan nih udah dapetin 700 ribuan ya wow satu lagi trot mamam hmm, oke okay pastinya buat semuanya di sini ya semangat untuk tempurnya di permain 138 semoga dapetin kemenangannya yang besar ya jadilah pemain yang cerdas jangan pernah jadi pemain yang ganas oke besti dan gue rasa cukup ya untuk cuan hari ini tentunya terima kasih banyak buat semuanya ya semoga bermanfaat juga buat kalian thank you thank you semuanya gue izin pamit gue udah dapetin ya hasilnya juga mantap jiwa ya besti. Sampai jumpa, bye!